Iyo, masih seminimal yang punya cantik buat pak Majikanmu juga <todoh> teteh mau nyanyi itu. katapa kan di langit Makan buka diri sama Terima kasih. do mm -hmm.